Assalamualaikum pemirsa. Di video kali ini aku ingin bikin spicy tempe nugget atau sering disebut dengan nugget tempe pedas yang enak banget coy. Baiklah pemirsa, di sini aku memakai dua potong tempe yang dibungkus dengan daun pisang kemudian empat buah tomat tiga siung bawang putih sembilan siung bawang merah lima buah cabai rawit hijau lima buah cabai setan sembilan buah cabai merah dan terasi 200 gram tepung panir dan 200 gram tepung terigu sekarang kita buka dulu bungkus tempe nya lalu kita iris kita iris tempe ini menjadi beberapa bagian sesuai ukuran yang kita inginkan ya pemirsa setelah diiris lalu kita belah tengahnya pemirsa untuk isi sambalnya kita lakukan Nah ini dia pemirsa tempe yang sudah aku belah Sekarang kita lanjut untuk mencuci bumbunya dengan air yang mengalir Supaya hasilnya lebih higienis Kita cuci sampai bersih Setelah kita cuci, kita siapkan air di panci kecil untuk merebus semua bumbu kecuali terasi. Kita nyalakan dulu apinya. Kita tunggu sampai airnya mendidih dulu ya pemirsa. Setelah mendidih, kita masukkan bumbunya. Kita tunggu sampai setengah matang lalu kita angkat kita taruh dulu garam secukupnya setelah itu kita ulek terasi terlebih dahulu kemudian cabai telah halus kita masukkan bawang kita ulek lagi sampai halus kita masukkan tomat yang terakhir inilah bumbu yang sudah aku gelap kita tuangkan minyaknya secukupnya lalu nyala kan dulu apinya. Tunggu sampai panas ya pemirsa. Setelah panas kita masukkan bumbunya untuk ditumis. Kita aduk sampai bumbu itu mengental. sampai matang Kenapa kita buat sampai mengental pemirsa supaya bumbunya ini tidak mudah basi. bumbunya yang sudah mentah Bumbunya aku masukkan ke dalam ya. Kemudian aku masukkan satu persatu ke dalam penpe yang sudah aku belas tadi. Nah, inilah pemeriksa tempe yang sudah aku mandukan satu atau tepuknya biar untuk satu minyak dengan terigu dan tepung panggung pemirsa tempe yang sudah aku lumuri terigu dengan tepung panir yang siap kita untuk buat kita taruh wajahnya di atas kompor lalu kita tuangkan minyaknya yang agak banyak kemudian kita nyalakan apinya tunggu sampai panas kalau sudah panas kita masuk Pengen cari warna mudah, Jadi, apinya sedang aja ya, lalu dari tidak lama kita tunggu sampai warna kekuningan. Kalau kita kuning kita angkat, pemirsa. Inilah pemirsa, spesies tempe nangket katu yang siap disantap.